punya juga asik anta kita bisa bikin tulor tulor sayur juga deh hmm hmm hmm hmm hmm hmm guys kita pakai pensil ini supaya terlihat cantik, oke okay? terus jangan lupa pipinya dikasih ini biar fresh. nah, oke okay, guys, gimana mereka ya? Oke okay, kan? Ma?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 Tapi berhias pun ada aturannya dalam surat Al-Ahzab Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu Rara mau seperti orang jahiliyah Maafin Rara ya Allah Maafin Rara juga ya Umma Iya sayang Umar ini bisa hilang gak lipstiknya? Ya ampun guys, besok besok jangan ikutin tutorial makeup up ala Rara ya. Soalnya jadi repot deh bersihnya. Iya guys, mendingan masa Gak ada pakai make masih tetap cantik. Segitu dulu ya guys, dah. Apa Anta? Wah, <SILENCIO> uh, kok kaget ya?